Denatur telah menjadi inspirasi sehat lebih dari 10 tahun Berlokasi di Cilacap Pabrik Denatur yang telah memproduksi lebih dari jutaan suplemen dan obat herbal Menggunakan bahan baku alami yang terjaga kualitasnya Dengan zat aktifnya yang memenuhi standar Serta diproduksi dengan mesin modern berteknologi tinggi Demi mempersembahkan produk herbal terbaik bagi Anda Sayangi diri dan keluarga Anda dengan produk-produk dari Denatur